Halo sobat-sobat slot termania. apa kabar kalian? Apakah kabar kalian masih bingung untuk cara daftar dan deposit situs slot via Dana di masuk slot? Baik saya ada sedikit informasi untuk para kalian semua, bahwa situs slot online telah menjadi salah satu tempat bermain game online paling menyenangkan dan diminati oleh masyarakat Indonesia. Bukan itu saja, akan tetapi ada bonus-bonus yang banyak, besar dan menggiurkan untuk kalian apalagi bonus deposit 100%nya Selain itu game slot online tidak sulit untuk dimainkan dan sangat mudah dimenangkan hingga jackpot dan maswin ya bosku Maka dari itu saya sadar bahwa banyak dari kita semua yang masih belum mengerti cara melakukan pendaftaran situs slot dan deposit via Dana dan ini saya akan memberikan tutorial cara daftar dan deposit slot online via Dana yang bisa saya berikan kepada sobat gaming agar kalian bisa melakukan dengan mudah jika video ini bermanfaat, kamu bisa memberi dukungan kepada channel ini dengan like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Baik, inilah dia tampilan home pada situs masuk slot versi HP. Untuk cara daftar, kamu bisa klik pojok kanan atas ada menu daftar, kamu bisa klik di sana. Setelah itu terdapat tampilan formulir pendaftarannya, bosku mohon untuk mengisinya dengan benar ya. Hal tersebut bertujuan agar ketika bosku deposit maupun tarik dana, prosesnya bisa dilakukan dengan simple dan cepat. Di bagian pertama terdapat nama pengguna atau yang biasa kita sebut user ID, di kolom tersebut kalian bisa menggunakan nama sendiri atau nama unik ya bosku. Setelah mengisi nama pengguna atau user ID kamu bisa langsung ke kolom selanjutnya kata sandi atau password. Kamu bisa isi dengan bebas akan tetapi saya ingatkan untuk selalu jangan mengasih tahu tentang ID dan password kamu ke orang lain ya bosku. Di kolom selanjutnya adalah konfirmasi kata sandi diisi yang sama seperti kamu membuat kata sandi di kolom sebelumnya ya. Pada kolom selanjutnya kamu isi kolom email dengan email pribadi atau email gaming kamu ya Sobat Slotter. Nah ini dia pada kolom pilih bank kamu harus klik pilih bank dan cari tulisan e-payment dan pilih via dana atau klik via dana ya Sobat Slotter. Selanjutnya pada kolom nomor ponsel itu adalah kolom pengganti nomor rekening untuk bank. Karena kita memakai e-payment dari dana kita tidak perlu lagi mengisi nomor rekening ya dan cukup dengan nomor ponsel yang ada di aplikasi dana kamu. Selanjutnya kolom nama rekening kamu bisa isi dengan nama yang sesuai di aplikasi dana kamu ya Sobat Slotar. Pada kolom referral, jika bosku mengetahui atau mendapatkan rekomendasi situs slot gacor hari ini melalui iklan yang ada di internet bosku bisa isi seusai dengan kode yang ada pada iklan atau bisa juga bosku klik link pada komentar di konten ini ya. Jika bosku tidak mengetahuinya bosku bisa tidak mengisinya dan itu tidak apa-apa ya. Setelah itu, kamu lanjut ke kolom kode validasi ini yang sesuai dengan yang tertulis di captcha. Nah, setelah itu terdapat kolom peta kotak kecil untuk diklik agar kalian memahami atau menyetujui bahwa data di atas benar milik data pribadi. Selanjutnya, langsung saja kalian klik tombol daftar. Selamat bosku kalian sudah terdaftar di situs slot gacor dan slot online terpercaya 2023. Seperti yang kalian lihat langsung login, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian bisa perhatikan pada bagian bawah terdapat kolom-kolom yang tertera ya. Nah kamu, untuk melakukan deposit maka cukup kalian klik tombol deposit di bawah ini. Setelah bosku masuk ke dalam menu formulir deposit, pilih metode pembayaran melalui dana kamu lalu tujuannya ke dana untuk melakukan transfer, lalu salin menu nomor rekening tujuan, Pastikan e-wallet dana kamu sudah benar untuk melakukan transfer. Setelah itu, baru mengisi menu depositnya untuk mengklaim dana yang kalian transferkan tadi. Seperti saya transfer 10.000, saya isikan 10 juga. Lanjut lagi ke kolom remarks atau pemberitahuan, tuliskan saja seperti yang ada di dalam video, atau kamu bisa isi sendiri sesuka hati kamu, sobat. Dan pada kolom lampirkan bukti deposit kamu bisa isi juga dengan screenshot hasil transferannya. Setelah semuanya sudah diisi dengan baik dan benar, kamu bisa langsung ke tombol submit dan klik untuk mengklaim deposit kamu. Selamat kamu telah berhasil melakukan pendaftaran dan deposit pertama di situs masuk slot. See you next video.